Untuk kabar pertama persahabat ya, disimak ini ada kabar untuk warga Konohal mengenai single barunya Bunda Lesti. Karena single baru Bunda Lesti Kejora ini masih berada di puncak dan ternyata mau disusul nih persahabat ya. Perhatikan yuk, jangan sampai kita lengah. Terus streaming semangat kompak untuk mempertahankan trending satu single terbarunya Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat persahabat ya, info ini kita dapatkan dari akun sabar.tingan.keleslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan, ayo kencengin larinya, masih semangat dong katanya tuh ya Masih semangat, streaming terus, jangan lengah, pertahankan trending nomor 1 di Indonesia Kemudian juga persahabat ya kita lihat ini ada kabar bahagia banget ya Untuk single baru Muda Lesti ternyata udah ada ring backstone -nya. Wow luar biasa Ada di Telkomsel dan Indosat persahabat ya ketik semuhi SMS ke 1212 untuk Telkomsel Dan untuk Indosat ketik semuhi SMS ke 808 Lesti sekali seumur hidup tuh udah ada Ring Bektun ya persahabat ya Ini info dari Bang Boril Masya Allah kebanggaan Kebahagiaan untuk warga Konoha pastinya Selanjutnya disimak juga persahabat Ada kabar yang tentunya Membuat kita khawatir banget ya Sama Papa Bilar Karena di IGSnya Bang Fali Akbar Papa Bilar lagi nggak enak badan ya Syafak Allah untuk Bapak Bilar Mudah-mudahan ya Untuk idol kesayangan kita ini Selalu sehat sembuh dan mudah-mudahan Bisa beraktivitas kembali ya Seperti biasanya terlihat Dari raut wajahnya Papa Bilar Sepertinya kecapean banget ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Postingan ini pun Di kembali oleh akun Leslar Stikomic. Ada kalimat juga yang diposting Di kalimat ini GWS Pak Rizky Bilar Kata Bang Faldi Akbar ya GWS untuk Rizky Bilar Dan ada sebuah kalimat caption juga Syafaqallah Bapak B, semoga lekas pulih dan sehat kembali, amin, ya Allah Kita doakan untuk idola kesayangan, semoga cepat pulih, cepat sehat, dan bisa beraktivitas kembali, amin, ya Robbal Alamin Tentu di postingan ini pun banyak doa dan support hingga dukungan untuk Bapak Bilar dari orang-orang baik dari akun Sunarsi mmg 2 mengatakan, Syafakallah, Papa B, semoga lekas sembuh selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ini doa baik banget ya yang diberikan. Kita lihat juga ke komentar selanjutnya. Dari akun ENSA 70 underscore Leslar underscore Lovers underscore Indonesia, di situ dikatakan Syafakillah semoga cepat sembuh, Papap -pap Abang, Al-Fatih, Amin. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan doa baiknya yang diijabah dan dikabulkan. Berikutnya, disimak juga bersahabat ya. Ini ada momen spesial. Di mana saat Bunda Leslie kejora akan naik ke atas panggung menghadiri acara pernikahan di Cianjur, masya Allah banget ya antusias warga Cianjur ternyata luar biasa membludak untuk menyaksikan airnya Bunda Leslie kejora, masya Allah kita bangga. Kepada Lesti karena dukungan memang luar biasa banyak banget dari orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya ini ada jadwal nih persahabat ya jadwal Papa Bilar hari ini akan bertanding. Main sepak bola nanti malam persahabat ya Kita doakan semoga Papa Bilar cepat sembuh Dan bisa main Di acara turnamen Toba Boys nanti malam Kita doakan yang terbaik ya Jangan lupa dimulai Pukul 20.00 Sampai 24.00 Waktu Indonesia Barat di Toba Boys ya persahabat ya Ini Toba Boys SCX Intra Asia Insurance Tri League 2022 Jangan lupa malam hari ini Kejutan untuk warga Konoha Karena Papa Bilar Insya Allah bisa hadir ya Doakan yang terbaik Berikutnya disimak juga Ada kabar yang sangat membanggakan Untuk warga Konoha Top 25 hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Alhamdulillah acara Dangdut Academy 5 Audition Indosiar Itu tembus diurutan ke 7 ratingnya Masya Allah Bangga banget ya muda lesti Selalu bisa membuat kita semakin bahagia. Ada lesti rating langsung melonjak naik persahabatnya. Apalagi kita juga mendapatkan kabar bahwa kemarin persahabatnya Indosiar ratingnya 18,1 mengalahkan SCTV dan MNC luar biasa. Inilah kebanggaan untuk keluarga Konoha. Yang selalu tentunya membuat kita semakin bahagia mengidolakan Leslar, dukungan semakin banyak, support dan doa semakin banyak dari orang-orang baik. Kita juga masih menunggu kabar dan pastinya cidukan vitamin terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilal. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.